Happy, happy learning English with happy English scholarship Assalamualaikum, Hello Happy, Welcome to our program Hello Happy with me Miss Adinda. Nah kalian kalau sering mengunjungi YouTube channel Happy English Classroom Official, jangan bosan-bosan nih menonton wajah saya ya, karena ya seperti itu ya pekerjaan saya dalam mengisi konten YouTube channelnya HIC1. Jadi mohon dimaklumi, tapi tenang saja Miss Adinda akan berusaha untuk memberikan yang terbaik ini untuk kalian semua setia dari HIC1. Nah selain Miss Adinda juga akan mengajarkan materi bahasa Inggris Tentunya Miss Indah akan mengajarkan tips and trik cara cepat belajar bahasa Inggris Dan untuk episode kali ini Miss Adinda menjawab pertanyaan dari para Happy headgears di luar sana Jadi apa sih Miss Indah perbedaan dari program The intensive HEC 1 dengan paket program 3 bulan yang ada di HEC 1 Well Miss Indah akan jelaskan kalian semua dari program intensif jadi, untuk program intensif yang ada di HC 1 ini adalah program di mana fokusnya adalah untuk mengasah speaking kalian dalam kehidupan sehari-hari dan program intensif ini juga dikhususkan buat kamu yang tidak memiliki waktu banyak untuk belajar bahasa inggris, tapi mau untuk belajar bahasa inggris mulai dari nol solusinya adalah kamu ikut program intensif di Happy English Course 1 Nah, program intensif ini juga memiliki durasi belajar yang bervariasi ya. Ada yang 2 minggu saja, belajarnya ada yang 3 minggu, dan yang paling lama adalah 1 bulan. Nah, jika durasinya bervariatif tentu saja, biayanya pun juga bervariatif di bandrol mulai 900.000 dan maksimal untuk satu bulan intensif itu dikenakan biaya sekitar 2.400. Jadi kalau kamu ingin masuk ke program intensif, pastikan kamu sudah konfirmasi ke admin karena tidak setiap periode intensif itu harganya sama. Terkadang ada kenaikan sedikit dan bisa jadi terkadang juga akan penurunan sedikit. Nah, untuk materinya dalam satu hari kalian akan Bertemu di kelas sebanyak empat kali, dimana satu kali untuk pelajaran grammar, sedangkan tiga yang lainnya untuk praktik speaking. Ya, nah, untuk satu minggunya, kalian juga akan menghadapi oral examination. Maksudnya adalah kalian akan diuji oleh tutornya Kira-kira kalian paham tidak sih belajar di sini selama satu minggu Dan untuk model ujian akhirnya dari program intensif ini hanya ujian tulis saja Dan untuk pensis yang akan kalian dapatkan Jika kalian mengambil program intensif selama 2 minggu Kalian kurang lebih akan mendapatkan 8 pensis saja Ya, jadi, kalau semisalnya maksimal, kalian mengambil program intensif ini selama satu bulan, kurang lebih, kalian akan mendapatkan semua tensis dalam bahasa Inggris, ya. ini sejumlah 16 tensis. Dan fasilitas yang diberikan untuk program intensif ini juga bervariasi, ya. Ada yang kalian, misalnya, ingin paket komplit, berada di laundry, makan, asrama pembelajaran biasanya dibagrol dengan harga yang sedikit mahal dari harga yang mungkin kalian tidak include dengan makan dan juga laundry nya Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang program 3 bulan Nah, program 3 bulan ini dikhususkan buat kalian yang biasanya memutuskan untuk gap year setahun Dan solusinya adalah kalian datang ke kampung Inggris Pare Karena untuk paket 3 bulan ini adalah paket yang branded gitu kalau di kampung Inggris Pare namanya Karena dia belajar mulai dari nol sampai dia benar-benar mahir bahasa Inggris dalam waktu tiga bulan dan tentunya lebih padat daripada program intensif